Mahluk halus atau yang lebih akrab kita panggil dengan setan Terkadang menampakkan dirinya atau memberi pertanda kedatangannya Semisal tiba-tiba tercium bau wangi, benda bergerak sendiri Atau suara-suara gaib yang tak jelas sumber suaranya Memang pada dasarnya terkadang makhluk halus juga jahil terhadap manusia Baik itu menampakkan diri secara langsung atau memberi kode-kode akan kedatangannya Tidak memperdulikan itu di rumah, hutan, kantor bahkan di acara hajatan. Dan berikut 4 video suara misterius di gunung yang diduga berasal dari makhluk gaib versi doktrin ngapa. Pertama, tangisan wanita Sekelompok pria yang mendaki Gunung Kerenceng, Sumedang, Jawa Barat dibuat penasaran sekaligus takut karena pada pukul 2 pagi mereka mendengar suara tangisan seorang wanita di tengah hutan yang tidak diketahui wujudnya alias hanya suaranya saja. Bu, gitu. oh, oh. HP, bos. Ayah, sheet, paling jatuh jang. Selamat di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan, mereka berdoa dan melantunkan azan guna meredam suara tangisan itu. Namun entah gimana kelanjutan videonya, Om Bos juga tidak tahu. Yang jelas ini sangat creepy sekali. Nomor 2 Suara raungan Di dalam video itu nampak sekelompok pendaki yang sedang beristirahat dibuat keheranan Pasalnya mereka tiba-tiba mendengar suara seperti raungan yang menggema sangat jauh Namun sayangnya tidak ada data di mana video itu diambil Yang tahu silahkan komen di bawah Kejak ini. bunyi nomor tiga teriakan hampir sama seperti nomor dua namun video ini menampilkan sekelompok pendaki yang tiba-tiba mendengar teriakan di tengah malam dan berlangsung agak lama masukin salter dua uh, sepertinya hujan mau turun ini udah masang mantel mantap ini ada kawan-kawan dari kerinci semangat kasih tetap semangat ya oke okay. Ini rombong tim kita nih. Okay. Banyak yang beranggapan itu hanya suara hewan dan ada yang beranggapan itu memang benar suara dari makhluk halus. Ini ada kawan-kawan dari Kerinci. Semangat, masih tetap semangat ya. Oke. Okay. Ini rombong tim kita nih. Nomor 4. Gamelan Di video terlihat seorang pendaki atau solo hiking yang sedang menurun di gunung dibuat ketakutan. pasalnya ia diiringi dengan suara gamelan yang tidak terlihat sumbernya. Kok tiba-tiba merinding ya? Berasa... Ada yang tinggi dan konon para pendaki memang kerap mendengar suara gemelang seperti di video dari Gunung Mananggal berikut. Dan itulah 4 video suara gaib dari gunung versi doktrin ngapak Pada dasarnya makhluk halus itu memang ada Namun kita tidak boleh takut pada mereka Teruslah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan jaga kesopanan dimanapun berada Terutama di tempat-tempat yang dianggap keramat Saya Ombos, Beserta seluruh Dewan Direksi Jika banyak kesalahan, saya Ombos meminta maaf sebesar-besarnya Dan pamit undur kiri See you next time, terima kasih